Di video kali ini aku mau nge-review kantong asi. E, Di sini yang mau aku review ada tiga merek Nah, bagi yang pengen tahu Merek apa aja sih yang aku pakai, tonton terus sampai selesai ya. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ya untuk reviewnya. Nah, yang pertama e, ada kantong asi dari Ibu. Ini seperti ini. Di sini ada salon penyajian terus. Ada panduan untuk penyimpanan ASI. Kemudian ini kantongnya itu double zipper. Terus standing pouch juga, contohnya juga tebal dan ini tuh volumenya 100 ml ya, 100 ml dan isinya 30 piece. Di sini juga ada thermal thermal sensornya dan juga plastiknya aman karena BPA free. Nah, ee, pengen tahu kan dalamnya kayak gimana? Kita buka aja ya nah disini sini kemasannya seperti ini nah kayak gini ya apalagi satu lebih jelas nah kayak gini warnanya kuning ada gambar e, lebah-lebahnya gitu di sini e, namanya masih segelan ya ini masih segel. Nah nanti kalau mau dipakai kita sobek di sini. Nah di sini double zipper. Nah plastiknya lumayan tumbuh banget nih. Nah ini 100 mili. Ada thermal sensornya. Ada tempat buat nulisin untuk date sama name Tuh, ini gampang nih. Ini nanti kalau pas diisi nanti langsung jadi standing pouch. Nah, kalau yang ini satu kotaknya isi 30 piece. Itu harganya sekitar 23.000. Nah, ini aku belinya di Shopee. E, nama tokonya itu hanibu.id. Ini murah banget, cuma 23.000. Ya udah, yang ini udah dulu ya. Nah, sekarang yang kedua ada uh, merek clone baby care ini juga sama isinya 30 piece cuman kalau ini tuh uh, apa namanya kantong asin sini tulisannya 100 ml tapi ini udah plus 20 ml sini ada keterangan untuk penyimpanan aslinya juga ini juga sama double zipper. Nah ini kan 100 mili. Di sini ada bonus ekstra 20 ml Jadi satu plastik itu bisa muat untuk asi sebanyak 120 ml Terus double zipper juga um, plastiknya malah lebih tebal dari yang Hanibu ya. Ini lebih tebal dari Hanibu karena ini tuh dog. Nah kayak gini nih. Bentar saya buka dulu ya. Ini sama kemasannya, ada plastiknya lagi tuh. Ini lebih tebal, dan ini plastiknya tuh kayak ngedop gitu tuh. Kelihatan kan? Uh, overall hampir semuanya sama ya. Uh, di sini ada apa namanya, uh, apa segelnya? Di sini masih ada segelnya. Kalau mau dipakai harus disobek dulu. Terus double zipper juga Terus ada ter Thermal sensornya Terus juga Ada buat untuk e, Nulisin nama sama tanggal Nah ini gambarnya juga lucu Nah kalau ini e, Apa harganya itu Sekitar 25990 Nah ini juga beli di Shopee nama tokonya uh, Henny Chan, Henny Chon apa Henny Chen gitu pokoknya. Nah ini nanti aku nanti di akhir video aku tunjukin uh, ketiga plastiknya biar lebih jelas ya. Nah selanjutnya kita ke yang ketiga, yaitu ada merek milky House ini kalau ini udah tertulis 120 mili satu watchnya, nah ini isinya juga 30 piece ada thermal sensornya juga, BPA free juga double zipper juga ini aku buka ya nah kalau ini uh, seperti plastik biasa nih Agak lebih tipis ya, dibanding sama yang dua tadi. Sama ini, ini sih sama, ada klipnya, eh ada klipnya, ada penguncinya juga. Jadi ini masih steril, sama terus ada 120 ml juga. Ini ada buat nulisin nama, sama tanggal, ada thermal sensornya, gambarnya juga lucu, cuman kalau ini kan dibilangnya standing pouch memang standing pouch tapi ini tuh bawahnya susah banget kalau misalkan gak dibuka dulu nah nih ini kita harus bener-bener dibuka dulu baru pas diisiin itu dia mau kebuka kalau ini gak diginiin dulu pas diisiin dia pasti aja begini gak mau kebuka di bawahnya nah ini kayak gini ya terus, nah ini juga banyak variannya nih, uh, kalau uh, bosan dengan yang warna biru bisa coba tuh ada variannya ada banyak banget warna-warni lucu-lucu, ya biar gak bosan aja sih ada yang warna pink, hijau, kuning, ungu, hijau muda, ujum, ya itu new hijau muda. nah bisa kalian coba nih buat koleksi juga. nah kalau yang Kron ini juga Banyak macemnya juga nih e, Nanti aku tunjukin deh macam macemnya Kalau yang Hani Honey, honey Bu ini Ini cuman kayak gini doang Paling cuman bedanya untuk milinya aja nih Tapi kalau modelnya cuman begini aja ya Dia nggak ada macam-macam kayak ini nih. Kalau ini kan banyak tuh variannya Biar kita ngebosen. Ini juga banyak variannya Kalau ini Uh, warnanya lebih apa ya ada yang marun, navy, kuning bagus-bagus deh kalau yang ini biar lebih jelas nah ini lebih jelas ya bedanya ini agak lebih kecil karena cuma 100ml ini agak lebar ini hampir sama cuma bedanya kalau ini modelnya panjang ini agak lebar gitu Nah ini Kalau dideketin Ketiga plastik ini berbeda Ini lebih tipis Ini tebel banget Dan ini benar-benar kokoh ya Benar-benar kokoh Dan juga ngedock Warnanya juga lucu Nah kalau ini Lebih tebal plastiknya dibanding sama yang ini. Cuman sayangnya ini cuman isinya tuh volumenya cuman 100 ml. Jadi kalau misalkan lagi pas-pasan uh, kita lagi pumping terus dapatnya cuman sedikit. Nah, kita bisa pakai yang ini nih. Ini makanya saya uh, punya yang ini juga karena kadang uh, kita pumpingnya tuh cuman dikit gitu hasilnya. Ya udah, masuknya ke sini kalau misalkan. Ini kan jadinya Sisanya banyak banget, tuh. Sayang, kan, kalau pakai yang ini. Nah, nih, nanti aku kasih linknya di description box, ya, biar kalian gak bingung belinya di mana sih. Tuh, kelihatan, kan? Nah, kalau ada yang mau ditanyain, boleh komen, ya nanti kalau misalkan saya bisa jawab saya usahain buat jawab oh iya aku punya tips nih buat kalian nah jadi kan kalau ini tuh banyak ya variannya nah sama ini juga banyak variannya nah ini tuh bisa buat kalian tanda jadi misalkan kan itu kan ada 30 piece ya isinya nah jadi uh, kita pakai dulu nih misalkan kita beli yang warna hijau muda ini nah yang warna hijau ini hijau muda ini kita pakai eh uh, pakai dulu nih sampai habis nah selanjutnya uh, baru tuh kita pakai yang warna ungu, nah jadinya kan kalau misalkan kita mau ngambil asin di kulkas kita gak bingung, mana sih yang lebih lama walaupun ada tanggalnya ya. Kadang kan, kalau misalkan warnanya sama semua, kita harus ngecek satu-satu. Nah, ini bisa buat kalian tuh biar enggak susah buat ngeceknya. Nah, kalau misalkan warnanya beda kan, oh ini berarti yang duluan. Jadi, yang ini dulu, ini yang dihabisin. Nah, baru ke si baru ke warna yang selanjutnya. Nah, itu sih tips dari aku. Nah, selama ini aku pakai begitu, jadi kayak dihabisin dulu satu warna, nanti besoknya atau minggu berikutnya tuh warna yang berbeda jadinya enggak bikin bingung kitanya e, apalagi kalau misalkan e, baby kita tuh yang ngurus e, baby suster ya nah itu harus benar-benar hati-hati banget jangan sampai ngambil asi yang salah asi yang baru masuk kulkas malah langsung diambil yang lama malah dibiarin Hmm, ya udah gitu aja deh video dari aku ya um, thank you banget buat yang udah nonton videonya semoga bermanfaat ya buat kalian semua um, jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya sampai jumpa di video berikutnya.